Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang perlu melakukan perubahan agar mendapatkan rezeki di bulan November tahun 2020. Jika kartu zodiak yang sudah kita dapatkan, kini saya ingin kita support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang perlu melakukan perubahan untuk mendapatkan rezeki di bulan November tahun 2020. Terutama support energi kepada zodiak yang pertama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 Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Ten of Swords ataupun 10 pedang. Untuk zodiak yang pertama yang perlu melakukan perubahan akan mendapatkan rezeki di bulan November adalah seseorang yang berzodiak Scorpio. Di sini disarankan kepada seorang Scorpio perlu melakukan dua kategori perubahan, yang pertama adalah perlu mengontrol kesehatannya agar lebih bagus lagi, lebih fit lagi meskipun mendapatkan pengkhianatan ataupun kekecewaan di dalam kategori kehidupan, di dalam kategori keuangan, dan di dalam kategori pekerjaan dan di sini juga bisa disarankan kepada seorang Scorpio lakukan perubahan di dalam kategori bekerja, jangan mudah mempercayai orang lain, jangan terlalu bergantung kepada orang lain Lakukanlah dengan percaya diri dan buatlah sebuah ide yang sangat kreatif agar mendatangkan income ataupun mendatangkan rezeki di bulan November tahun 2020 Dan ini sangat berarti dan dapat meningkatkan kehidupan di bulan November tahun 2020 Dan untuk support energinya adalah Page of Sword. Secara umum Page of Sword itu diartikan seorang anak Jadi disini menggambarkan seorang Scorpio perlu melakukan dua perubahan yaitu yang pertama Perubahan untuk mengkontrol kesehatan agar lebih fokus dan lebih fit. Yang kedua, mengkontrol di dalam kategori pekerjaan, lakukan pekerjaan dengan cara sendiri. Yang dimana, doa ada dukungan dari seorang anak akan selalu datang dan diberikan kepada seorang Scorpio di bulan November tahun 2020. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, strength. Secara umum, strength itu diartikan kekuatan di dalam kelembutan. Jadi, jika kartu... Strength kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan seorang Scorpio mempunyai suatu kekuatan di dalam kelembutan hatinya, kekuatan di dalam dirinya sendiri untuk bangkit dan memperjuangkan kerjatanya lebih bagus lagi serta membuat suatu ide ataupun serta bekerja dengan idenya sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain agar mendapatkan rezeki di bulan November dimana di sini seorang anak akan selalu mendukung seorang Scorpio dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah. absurd ataupun dua produk untuk zodiak yang kedua yang perlu melakukan perubahan agar mendapatkan rezeki adalah seseorang yang berzodiak Pisces, yang dimana di sini seorang Pisces juga perlu melakukan dua kategori perubahan. Yang pertama adalah perlu mengontrol kesehatannya agar kesehatannya lebih bagus, lebih fit, yang dimana seorang Pisces akan mendapatkan rezeki dan mendapatkan keputusan di dalam bekerja, sehingga di sini rezekinya akan sangat meningkat di bulan November tahun 2020. Dan perubahan yang kedua adalah lakukanlah sesuatu ataupun pekerjaan itu dengan yakin, tulus, ikhlas, dan penuh disiplin hilangkan keraguan di dalam hati agar pekerjaan itu lebih maksimal hasilnya Dan satukan hati, satukan tekad yang dimana tujuannya adalah meningkatkan kehidupan, meningkatkan keuangan di bulan November tahun 2020 Dengan melakukan dua perubahan ini, kamu akan mendapatkan rezeki di bulan November tahun 2020 Dan untuk kartu support nfp ini adalah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 dan yang kedua, hilangkan keraguan di dalam hati, lakukan pekerjaan dengan niat yang tulus dan satukan tekad untuk meningkatkan keuangan di bulan November tahun 2020. Dan dengan begitu hasilnya akan sangat maksimal dan di mana di sini seorang pasangan akan selalu mendukung pekerjaan dan tindakan yang dilakukan oleh seorang Pisces di bulan November tahun 2020. Dan jika kartu strike kita gabungkan dengan zodiak yang kedua, di sini menggambarkan kekuatan hati, kekuatan liar, kekuatan batin telah dimiliki seorang Pisces, dimana mana di sini akan mendapatkan dan menghasilkan keuangan kehidupan yang lebih bagus lagi, ditambah dengan kekuatan hati, dorongan, dan motivasi dari seorang pasangan Pisces kepada Pisces sendiri, yang dimana mana di sini hasilnya akan sangat maksimal, yang dapat meningkatkan keuangan dan dapat dikategorikan seorang Pisces, merupakan sosok seseorang yang perlu melakukan dua kategori perubahan. Untuk mendapatkan rezeki di bulan November tahun 2020, dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah 4 of 1 ataupun 4 tongkat. Untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus, dimana di sini seorang Taurus perlu melakukan suatu perubahan Agar mendapatkan rezeki dan meningkatkan kehidupan keuangan di bulan November tahun 2020. Di sini seorang Taurus perlu melakukan tiga kategori perubahan, yang pertama adalah satu, pilihlah pekerjaan yang di mana hasilnya menurun itu bagus Dan hasilnya akan sangat maksimal di bulan November tahun 2020 Lakukan dengan penuh tanggung jawab, penuh keyakinan, dan penuh kedisiplinan Untuk perubahannya kedua adalah Mintalah dorongan dan dukungan dari seorang pasangan Yang di mana di sini ide dari seorang pasangan sangat kamu butuhkan Di dalam menentukan suatu kayu dan pekerjaan Dan menentukan kehidupan yang lebih bagus lagi Serta jalan yang lebih bagus lagi Dan yang ketiga di sini perubahan adalah Kontrola dirimu, kontrola emosimu, dan kontrola semua segi pengeluaran dan pendapatanmu agar seorang Taurus mendapatkan rezeki yang sangat bagus di bulan November tahun 2020. Dengan tiga kategori perubahan yang dilakukan oleh seorang Taurus di bulan November, ia akan berhasil meningkatkan keuangan dan meningkatkan kehidupan di bulan November tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah Wing of Pentacle Secara umumnya, pun open tanggal itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi, di sini menggambarkan seorang Taurus perlu melakukan tiga kategori perubahan, yaitu kategori memilih pekerjaan dan lakukan dengan yakin. Yang kedua adalah mintalah seorang pasangan untuk memberikan ide ataupun masukan kepada seorang Taurus agar usahanya semakin lancar. Dan yang ketiga, perubahan yang kamu lakukan adalah kontrol kesehatanmu. Sehingga di sini kamu mampu bekerja dan perbaiki hubunganmu bersama pasangan, maka resik akan mengalir kepada seorang Taurus di bulan November tahun 2020, di mana di sini seorang pasangan selalu menunggu kabar dari seorang Taurus, selalu mendukung serta men-support Taurus sendiri. Dan jika kartu strain kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan kekuatan hati dan kelembutan hati seorang pasangan merupakan sosok yang menjadi penyemangat, menjadi motivasi dan salah satu tindakan yang dilakukan pasangan adalah. Memberikan ide dan memberikan solusi kepada seorang Taurus, dimana mana di sini seorang Taurus membutuhkan saran dari seorang pasangan dalam kategori pekerjaan, dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah seven out 1 ataupun 7 tongkat. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo, yang di mana di sini seorang Leo perlu melakukan suatu kategori perubahan. Yaitu di dalam kategori karir dan pekerjaan, di sini disarankan kepada seorang Leo agar memilih satu karir yang dimana di sini menurutnya akan sangat maksimal hasilnya kepada dirinya, yang dapat meningkatkan keuangan, meningkatkan kehidupan dan materi di bulan November tahun 2020, dan lakukan satu pekerjaan itu dengan yakin, disiplin, dan pengetahuan menjawab serta didasari dengan niat yang tulus, maka di sini secara otomatis. Rezki akan datang di bulan November kepada seorang Leo dan disini juga disarankan kepada seorang Leo jangan sesekali percaya kepada orang yang mengiming-imingkan suatu pekerjaan kepada dirimu karena ini adalah sangat tidak jarang ditemukan seorang Leo akan mendapatkan janji palsu ataupun janji manis lakukan suatu pekerjaan dengan niat, niat yang tulus dan didasari atas kata hatimu maka disini Rezki akan mendekati seorang Leo di bulan November tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah King of One. Secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, tahun yang sudah dewasa. Dan dalam kategori ini bisa dikatakan seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Leo perlu melakukan suatu kategori perubahan, yaitu di dalam kategori karir dan pekerjaan, yang dimana di sini seorang Leo mendapatkan masukan dari orang-orang sekitar. Dari orang tua Leo dan dari sahabat-sahabat Leo sendiri. Dan jika kartu strength kita gabungkan dengan Juliet yang keempat di sini menggambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang disiplin di dalam pekerjaan. Namun di dalam hati ia adalah sosok seseorang yang lemah lembut tapi ia tidak mampu mengungkapkannya. Sehingga di sini seorang Leo harus mengkontrol kategori kehidupan, kategori tahapan pekerjaan yang dimana di sini rezeki adalah tujuan utamanya. Dan disini seorang Leo mendapatkan doa dan dukungan dari orang tua, sahabat, serta kerabat Leo sendiri Jadi di disini bisa kita simpulkan empat Zodiak yang perlu melakukan perubahan agar mendapatkan rezeki. yang pertama Seseorang yang berzodiak Scorpio dan yang kedua seseorang yang berzodiak Pisces Selanjutnya seseorang yang berzodiak Taurus dan selanjutnya adalah seseorang yang berzodiak Leo